yang bergema di seluruh domain dengan cara yang luas dan perkasa. Setelah itu, tersebar, muncul seolah-olah menyebar ke seluruh ruang kuno. Pada saat ini, siapapun, apakah mereka bisa memasuki wilayah inti, tiba-tiba mengangkat kepala. Mata mereka melihat ke arah di mana hundred empire mountain terletak dengan mata liar yang tak tertandingi dan panas. Satu tahun pelatihan pahit adalah segalanya untuk hari ini. Apakah kita akhirnya mencapai akhir? Lindung mengangkat kepalanya dan menatap gunung besar itu. Sementara dia dengan lembut mengerutkan bibirnya. Tiba-tiba, seratus -tiba, emosi terlonjak di dalam hatinya. Satu tahun yang lalu, dia telah meninggalkan kekaisaran yang besar dan tiba di tempat di mana para jenius berkumpul. Pada saat itu, dia hanyalah anggota biasa di antara para peserta itu. Selain itu, Statusnya sebagai anggota kekaisaran peringkat rendah telah ditakdirkan untuk memulai di bagian bawah rantai makanan. Namun, kenyataan membuktikan bahwa Lindung tidak akan biasa. Selama seluruh perjalanan ini, dia telah bertemu banyak lawan. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari yang berikutnya dan mereka semakin merepotkan untuk dihadapi. Pada akhirnya, dia adalah orang terakhir yang bertahan. Medan perang kuno ini seperti mesin penyaringan yang sangat kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Hanya yang terkuat yang akan bertahan. Itu juga semacam penyaringan kejam yang memungkinkan Lindong berlian ini dalam kasar. Untuk secara bertahap melepaskan kilau yang menyilaukan selama satu tahun ini. Jenis kilau ini tidak kalah bahkan jika dibandingkan dengan para jenius dari Kekaisaran Super. Lindong bisa merasakan peningkatan yang sangat besar selama satu tahun ini. Menurutnya, dunia yang dia kenal sekarang menjadi semakin luas saat dia berlatih. Kekaisaran Gritian dari sebelumnya sekarang tampak sangat kecil ketika dia memikirkannya. Tempat ini, tidak buruk. Lindong menoleh untuk melihat Little Marten sebelum dia tiba-tiba tertawa. Saat itu, Little Marten bersikeras agar dia ikut serta dalam Perang Seratus Kerajaan ini. Kemungkinan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melatih Lindong. Hasil akhirnya memang sangat memuaskan. Selama waktu satu tahun ini, Lindung telah langsung maju dari tahap pembuatan ke tahap nirvana. Kemajuannya dianggap sangat cepat. Tidak apa-apa. Martin kecil sekali lagi memulihkan sikap kasualnya ketika dia berbicara dengan malas. Seratus perang kekaisaran ini dapat dianggap sebagai tanah mengasah yang lebih baik untuk anggota generasi muda seperti kamu. Tentu saja. Di masa depan kamu mungkin berhubungan dengan tempat-tempat yang bahkan lebih berbahaya. Petik 2, Lindong tersenyum karena dia tidak terkejut dengan ini. Ketika dia terus tumbuh lebih kuat, hal-hal dan para ahli yang akan dia hubungi, secara alami akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kintian memandang puncak gunung dari pohon raksasa. Setelah itu, dia menoleh ke arah Lindong dan tersenyum lemah. Namun, senyumnya menyebabkan yang terakhir merasa sedikit tidak nyaman. Lindung jelas mengadopsi kehati-hatian terbesar dalam menghadapi seseorang seperti Kintian. Kintian tidak mengatakan hal lain kepada kelompok Lindong. Segera, dia berbalik. Jari-jari kakinya menekan pohon dan dia berubah menjadi cahaya pelangi yang langsung mengalir ke puncak gunung. Kedua sosok di belakangnya juga mengikuti dengan cermat. Swoosh, swoosh. Setelah tindakan Kintian, keributan segera muncul di seluruh wilayah ini. Para ahli yang memiliki segel nirvana kelas surgawi, segera menembak. Ekspresi mereka sangat panas ketika mereka bergegas menuju puncak gunung. Di sisi lain, para ahli itu, yang belum memiliki segel nirvana kelas surgawi, tiba-tiba memiliki ekspresi cekung. Kilatan keras muncul di mata mereka. Beberapa orang benar-benar tiba-tiba menyerang sesaat kemudian. Mencoba untuk merebut segel Nirvana yang lain pada saat terakhir ini untuk mendapatkan kualifikasi untuk naik gunung. bum Karena itu, keheningan semacam ini berlanjut sesaat sebelum seluruh area ini tiba-tiba meledak menjadi beberapa teriakan marah. Setelah itu, riak power Yuan liar dan keras mulai meletus. Bajingan. Apa yang kamu rencanakan? Melakukan apa? Heh. Tentu saja aku akan mengambil sel Nirvana kamu. Petik 2. Sialan. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan ini. Saudara. Serang. Petik 2. Berbagai tangisan marah pada dasarnya benar-benar meletus pada saat ini sebelum seluruh wilayah menjadi sangat kacau. Untuk mendapatkan kualifikasi naik gunung, individu-individu itu telah mengesampingkan rasionalitas individu mereka. Serangan mereka terasa gila dan panik. Kelompok besar Liubai semuanya berkerumun di sekitar Lindong. Dengan barisan seperti itu, tidak ada yang berani menyerang mereka dengan mata panas. Setelah semua, bahkan kekaisaran Iblis Langit dikalahkan oleh mereka sebelumnya, terlepas dari betapa gila orang-orang itu, kemungkinan mereka hanya akan mencari mati dengan menuntut. Ekspresi Lindung tenang saat dia menonton adegan ini dan dia tidak terkejut. Tatapannya memandang ke arah semua orang di sampingnya dan tersenyum bertanya. Apakah semua orang memiliki sel nirvana kelas surgawi? Molling dan yang lainnya mengangguk bersemangat ketika mereka mendengar ini. Sebelumnya, mereka telah menerima banyak segel nirvana dari para ahli dari tiga kerajaan super yang dipimpin oleh Sky Demon Empire. Dengan demikian, itu telah memungkinkan segel nirvana mereka untuk mencapai tingkat segel nirvana kelas surgawi. Dengan kekuatan kelompok Molling, Biasanya sangat sulit untuk memiliki segel Nirvana kelas surgawi. Namun, berkat hubungan mereka dengan Lindong, mereka bisa mendapatkan kualifikasi untuk naik gunung seratus kekaisaran. Brother Lindong, ini benar-benar semua berkat kelompok kamu kali ini. Kami tidak akan melupakan bantuan ini. Ekspresi gembira juga terpampang di wajah Liu Bai. Orang yang biasanya acuh tak acuh ini juga tanpa sadar merasakan jantungnya berfluktuasi pada saat ini. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Lindong dan berbicara. Berdiri di samping. Yansen juga mengangguk perlahan. Ekspresinya agak rumit saat dia melihat Lindong. Saat itu, ketika dia pertama kali bertemu yang terakhir di Ancient Treasure Trove, Lindong belum maju ke tahap nirvana. Namun, sekarang... Lindong langsung memimpin mereka dan mengalahkan Kekaisaran Iblis Langit, salah satu dari sepuluh kerajaan super. Ketika ia mengingat fakta ini, bahkan Yan tidak bisa membantu tetapi merasa kaget dengan peningkatan cepat Lindong. Dia mengerti bahwa dengan bakat dan kemampuan Lindong, kemungkinan dia tidak akan menjadi individu tanpa nama bahkan setelah dia memasuki sekte super. Saudara Liu Bai terlalu sopan. Kami bekerja sama satu sama lain dan kelompok aku bukan satu-satunya yang berupaya. Lin Dong tertawa. Kamu sebenarnya cukup tampan. Mengapa aku tidak menyadari ini sebelumnya? Muhong Ling. Yang mengenakan gaun merah. Tiba-tiba tersenyum manis sebelum dia berkata. Kamu hanya fokus membunuhku sebelumnya. Aku khawatir kamu tidak punya waktu untuk menemukannya. Goda Lindong. Saat itu. Dia dan Muhongling memiliki sedikit dendam atas kunci rahasia kuno. Wajah cantik Muhongling memerah. Senyum mempesona muncul di wajahnya yang cantik. Matanya diputar. Jika aku tahu bahwa kamu memiliki begitu banyak potensi saat itu, aku tidak akan bersaing dengan kamu untuk kunci rahasia kuno. Aku bahkan bisa memberikannya padamu. Petik 2. Bahkan Lindung tidak dapat bertahan. Saat dia menatap penampilan mempesona dan mata berapi-api. Wanita ini seperti sekelompok api yang menyebabkan hati seseorang merasakan panas yang membakar. Ku, suruh, yang berdiri di samping Sukui, tiba-tiba menjulurkan mulut kecilnya dan mendengus lembut ketika dia melihat Mu Hongling menggoda Lindong. Wanita muda itu seperti tingkah laku menyebabkan setengah senyum muncul di wajah Sukui. Tes-tes, Lindong, aku benar-benar meremehkanmu. Tepat ketika Lindong bersiap untuk menjauh dari topik ini. Dua sosok tiba-tiba bergegas dan mendarat di depan mereka. Mereka sebenarnya adalah kelompok Lanying, yang pernah mereka temui sebelumnya. Lindong tidak meremehkan kedua orang ini yang berasal dari sepuluh kerajaan super besar. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Lanying tersenyum menatap Lindong. Dia dengan lembut mengangkat dagunya yang tajam dan berkata, Kekaisaran Iblis Langit dan Kekaisaran Tianyuan memiliki hubungan yang cukup dalam. Itulah sebabnya Kintian turun tangan. Petik 2. Selain itu, Kintian tidak ramah dan berpikiran terbuka saat ia muncul di permukaan. Grup kamu tidak menghormatinya. Hati-hati. Terima kasih atas pengingatnya. Meskipun Lindung tidak menyadari mengapa Lanying akan memperingatkan mereka. Dia masih dengan sopan berterima kasih padanya. Tidak apa. Kekaisaran surgawi kita dan kekaisaran Tianyuan dianggap musuh. Musuh-musuhku bisa dianggap sebagai teman. Lanying berbicara dengan pelan. Segera, dia berhenti sejenak sebelum dia berbicara dengan ragu. Selain itu, Kekaisaran Tianyuan adalah faksi bawahan dari Gerbang Yuan. Oh, mata lindung tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar ini. Tidak terduga bahwa latar belakang Kekaisaran Tianyuan ini sebenarnya sangat kuat. Ternyata menjadi sekte super peringkat teratas di wilayah Suan Timur. Lanying tidak perlu repot-repot tinggal lebih jauh setelah mengucapkan kata-kata itu. Sosoknya melintas sebelum dia berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju puncak gunung. Pria yang disebut King Feng juga mengikuti dari belakang. Lindong menatap sosok mereka dan sedikit mengernyitkan alisnya. Jelas. Informasi ini agak melebihi harapannya. Aku telah mendengar tentang Yuan Get. Saat itu, ia bertarung dengan klan Martin Celestial mana Aku. Oleh karena itu, kita dapat dianggap sebagai musuh bebuyutan. Berdiri di sampingnya, suara Little Martin tiba-tiba berubah menjadi gelombang sonik yang memasuki telinga Lindong. Ekspresi Lindong sedikit berubah. Segera, dia mengangguk pelan. Sepertinya tidak mungkin dia bisa bergabung dengan gerbang Yuan. Terlepas dari apakah dia telah menyinggung Kintian. Hanya poin ini dari Little Marten saja sudah cukup baginya untuk menyerah bergabung dengan sekte super terkuat di wilayah Suan Timur. Mungkin tidak ada orang di tempat ini yang bisa melihat tubuh Little Marten yang sebenarnya. Namun, Lindong percaya bahwa pasti akan ada beberapa ahli yang tak terbayangkan kuat dalam Gerbang Yuan, itu. Pada saat itu, kemungkinan Marten kecil tidak akan bisa bersembunyi dengan sempurna. Daripada diusir dan diburu. Lebih baik menjauhkan diri dari Yuan Get. Meskipun dia merasa agak menyedihkan bahwa dia harus menyerah pada sekte super peringkat atas, dia tidak punya pilihan lain. Ayo pergi. Lin Dong menarik emosinya dan berhenti mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Berubah menjadi bayangan hitam yang keluar dengan eksplosif. Swash Swash Sejumlah besar suara angin membelah muncul di belakangnya setelah lindung bergegas keluar. Setelah itu, banyak tokoh bergegas ke udara di depan banyak mata iri dan langsung berlari menuju puncak gunung. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.